Waktu maulidnya Kompleksa kumpul Tak memuatnya Beliau keturunan Syekh Arsatnya Datu kalampayan Itu masyurnya Betapa senang Hati datunya Lihat cucunya Dengan suksesnya pengajian sekumpul membawa berkah akhirat berkah dunia pun berkah ojek dan taksi beca pun berkah inilah majlis pembawa rahmat beliau ulama bukan umarok bahkan umarok datang padanya duduk bersimpuh dengan taklimnya bersih politik malulu agama beliau terkenal karismatiknya pejabat negara bahkan presidennya semua datang minta doanya ngambil berkahnya dengar nasihatnya Tugas ulama amat beratnya Bermacam rintangan dihadapinya Segala fitnahan dan kian padanya Diterima dengan lapang dadanya Hidup di dunia jangan herannya Negerinya bala, negerinya fana setiap orang cinta padanya ada juga orang benci padanya Rasulullah pun yang paling mulia ada yang beriman ada yang kafirnya dari Nabi Adam hingga kiamatnya ada yang suka ada yang bancinya Sebelum tiba waktu wafatnya komplikasi penyakit Allah mujinya hatinya sabar terus berubah sakit menambah tinggi pangkatnya di dalam sakit terus mengajarnya Seolah penyakit tak dirasanya Inilah hamba Allah mencintainya Tanda Allah cinta disakitkannya <tuh> Kini tibalah waktu wafatnya Rabu malamnya Subuh waktunya Tanggal lima rajab Tanggal lima bulan rajabnya samping salah, rawdah makamnya Orang yang soleh banyak tandanya Terlebih-lebih waktu wafatnya Manusia banyak datang melawatnya Allah yang gerakan geretek hatinya Murusak kumpul lebih dasyatnya Jalanan macet dengan totalnya Jalanan penuh dengan manusia Hadir mensolatkan sampai pemakamannya semua musuh yang dengki padanya Di hari itu terbalalak matanya Lihat manusia begitu banyaknya karena Allah lah yang mahatakunya Di pagi Rabu hari wafatnya Seperti kilat masyur khabarnya Langit pun mendung sedih berduka Hujan garimis nangis padanya Di dalam hadis Nabi sabdakan Munafiqlah orang Nabi sifatkan Jika tang sedih ulama wafatan Sejahat manusia Ya Allah jauhkan Wahai muslimin dan muslimatnya paling besar musibah pada agama wafatnya nabi penutup rasulnya dan wafat ulama penggantinya duhai ayah guru sapun por sungguh doamu Allah kabul Engkau lah sebab kami berkumpul Di sini berkumpul Di surga berkumpul Kini engkau telah tiada Pandanglah kami senantiasa Dulu engkau pernah berkata Pandangan guru yang wafat lebih tajamnya Namamu terus dikenang-kenang Semua orang cinta dan sayang Seorang guru lucu periang Pikiran yang kusut menjadi hilang Engkau lah figur yang Nabi gambarkan Berikan ilmu, berikan amalan Pastilah engkau di kubur nyaman Terima balasan jazaul ihsan Sebelum wafat engkau sempatkan berikan kami terbaik amalan wajah Alquran yang kau filikan semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah lapangkan beliau di dalam kuburnya. Turunkan rahmatMu ya Rob banyak banyak padanya. Kiumkan beliau bau surganya Semua dosanya hilang dan sirna Ya Allah kami pun memohon ampunan Dunia akhirat mohon disalamatkan Sekaluarga anjiran dan teman Usnallah khatimah Mohon sudahkan. Alhamdulillah. Allah salla alaihi wa sallam. wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala Wa alaihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an ilaha illallah. nasta'in. Wa asyhadu wa Muhammadan 'abduhu wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Faqar qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, kareem Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi amtihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحد بعيري، ولديه ووالده والناس أجمعين"، سبحانه قال Subhanaka la'ilma أن إنك أنت alimul الحكيم" wala wala illa billah wala wala illa billah wala wala illa billahil yang ulun hormati warahabaif syarifah kemudian para alim ulama guru-guru agama tetuha atau sesepuh-sesepuh kita tak ketinggalan Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ucapan terima kasih sebelumnya kami ucapkan Kepada Panitia Langgar Darul Inayah Al Nur Inayah Al-Inayah Al-Inayah Al -Inayah Yang pada malam hari ini Kita berkumpul sama-sama bermuajah bersanding sila saling bertatap muka guna dalam rangka sama-sama memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati haul daripada Abah Guru kita sekumpul yang ke-16. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dipertemukan Mudah-mudahan dengan pertemuan ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan setelah pulang di tempat ini, karena kita cinta, mahabbah dengan Rasulullah, mahabbah cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, cinta mahabbah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat beliau-beliau ini. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini. Kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ini satu na'mat yang jarang kita syukuri. Na'mat yang pertama adalah na'mat hidup. Dalam pengertian lain, waktu dan kesempatan masih diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi sarana kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Kenapa kita harus bersyukur dengan ilmu dengan umur yang diberikan oleh Allah? Karena sekarang ini banyak kita dengar, apalagi ini ada dokter, disinilah. Dokter Fajar Jopas Kastalani Ini orang-orang kesehatan Banyak yang terjadi Sekarang ini mood puja'ah Apa itu mood puja'ah? Mati bakal kejutan Hanya raja berpenderan Hanya raja berteleponan Hanya raja berselisihan di jalan Meninggal lah Meninggal 40 tahun kadang-kadang di bawah daripada itu nah artinya setelah mati setelah meninggal putus sudah amanya ada kawal apa-apa lagi kecuali tiga hal yaitu sonakah jariyah ilmu muntanfaabih atau ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak-anak sholat ada kawal apa-apa lagi itu orang yang sudah meninggal apakah dikaruniakan oleh Allah umur 40-50 atau berapa aja. Nah, sekarang kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menambah amal-amal kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Sebab tidak ada pun yang namanya makhluk yang kayak kita nih jenis manusia ini yang tidak memiliki salah dan kehilapan pasti salah pasti hilang. nah Allah Ghafurur Rahim Allah maha pengampun dosa sebesar apapun ampunan Allah jauh lebih besar dosa seluas apapun ampunan Allah jauh lebih luas jadi kita masih diberikan kesempatan kita bersyukur masih hidup artinya nih masih ada umur Kemudian nekmat yang kedua yang belum sebutkan tadi yaitu nekmat sehat Ini satu nekmat yang jarang disyukur Kenapa? Orang biasanya bersyukur apabila dapat duit Orang mau bersyukur apabila misalkan bahuma banyak dapat banih Orang mau bersyukur apabila seorang pejabat ataupun karyawan dipromosikan Diangkat jabatannya, asalnya jadi karyawan, jadi direktur. Nah, ini alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal, apalah artinya duit banyak? Lah. Kemudian, pangkat tinggi tetapi awak garing. Karena artinya sama sekali, makanan seenak apapun, ayam panggang. Atau itik tanpa tulang bisa jangan muntai. nah Bisa kamu muntai nih, itik tanpa tulang Ada tulangnya lagi Nyaman benar manggugut. Tetapi Allah kasih sedikit aja Penyakit yang ngarang penyakit Apa namanya? Sakit gigi Nyaman senyaman apapun Makanan itu tadi Parah ya sudah Ayo julak, julak makan ada Aduh-duh aduh aku. Peraih lah. Padahal nyaman makanan tu tadi. Atau pulang kita berisi bini maaf, bungas. Ah bungas benar. Mari naik bini nih. Rambut maykal mayang. Mata membintang siang. Apalagi ah, pipi paus dilayang. Pinggang sekacak lamang hmm. nah, itu halus barat itu lamang mungkin bisa bayangkan cuma hebatnya burit mengeranjang bawang hmm. nah, itu luar biasa tapi Allah kasih kita sakit apa sakitnya? desentrik, teman-teman KWC teman-teman hendak beol kalian berguna lagi bini sabungas apapun putih langkar Kada ada apa-apa lagi. Kada terherani lagi. Biar ini berjoget. Kada sing cawayan misalkan di hadapan kita. Kada terherani lagi. Karena apa? Sakit parut. Kada kawal apa-apa lagi. Nah, maka dari itulah. nikmat sehat ini tadi. Parut itu syukuri. Bangun guring. Minjalak mata. Alhamdulillah kau melihat. Tangan kau garap. Kalinga kau berdedangar muntung kau saja artinya sehat nih kan Iya. batis kau bergarak kalau sebutin itu nah biasanya kan kalau latihan guring sorangan bangunnya biasanya berdua hmm. berdua luan siapa nah memang anu anu ini merasakan kaminan Tuhan Tuhan itu tadi lagi imbat guring sorangan tetap bangun sorangan juga pulang nah itu nah Alhamdulillah makanya sunnah ujar Nabi membaca Doa sesudah bangun guring, doa bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, doa bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan, ya. Alhamdulillahilahai, <coughs> ahiana, ahiana, bhadma, amatana, wa ilaihin, itu <coughs> bersyukur kepada Allah, apa ujar <coughs> Allah? Lain syatartum Wala azidannakum Wala kafartum. Inna azabi Mau bersyukur Kata Allah Aku akan kasih tambah kepada engkau. Tapi bila kamu tidak mau bersyukur Dengan na'mat-na'mat -na yang aku berikan Zahir maupun batin Inna azabi Lashadid tumbuh Kira Allah Ta'ala Ajabku sangat pedih Baik dunia ataupun Syukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah, ya Allah, urun diberikan kesehatan. Ah, nyaman. Maka Allah akan tambah-tambah kesehatan itu. Kalau kita kadang mau bersyukur dengan kesehatan tadi, nah bangun goreng sakit gulu Jam 9 mulai ke bahu. Jam 10 ada ada. Jam 11 turun sampai jam 12 ke paron. Sampai seterusnya, tanghari turun matahari ke pinggang sampai hingga guring ke hujung batis batas karunyutan. Hmm. Sabaratan kenapa? Au oh, kita karena mau bersyukur dengan Allah dengan nikmatnya Itu janji Allah. Allah tuh ada kayak manusia. Kalau manusia ini mungkin pada awalnya kita kongsi kerjasama bagus. Hmm. Tapi pada akhirnya bisa aja merasanya lalu mani Ah yeah. oh, lagi kerjasama pertama bagus. Ah oh, bermodal sama-sama sekian. Setor terus. Hmm. Marsa untungnya banyak, hilang, hilang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Akhirnya, lalu hilangnya. Tapi kalau Allah, Allah tidak akan bisa mungkir dengan perkataannya. Allah pasti menepati akan janji-janji Allah. Lain syakartum, wala nakum, wala in kafartum, inna syadid. Syukur kita. Ya? Dengan keadaan nangka ini, Alhamdulillah. Ada berduit? Alhamdulillah banyak duit Alhamdulillah nah itu jadi tetap husnuzan pulang situ ilmunya husnuzan itu apa? baik sangka lawan Allah walaupun hidup kita ini macam-macam tidak ada seorang pun yang berangkat manusia ini dari ujung kampung ke ujung sambung sana lepas daripada masalah atau problema pasti siapa saja Nang sugih kah, nak ada sugih kah? Nang putih kah, nang hirang kah, handap kah, nang panjang kah, nang ganakah, nang indek kah, ancau pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi masalah itu tadi kalau kita orang Islam ada ilmunya dalam kitab hidayah tu salikin redok bil kalok. Reda menerima kataton taklil Allah Lalu hati husnuzan baik sangtra lawan Allah Ta'ala Walaupun dengan derayan air mata kata tahu kita nambang aran Misalkan bini meninggal Bini meninggal inilah, Maka bini disayangi benar Malah kita kena menangis Pasti aja kita menangis karena ini yang kita sayangi ya kalau hmm. atau laki meninggal, anak meninggal, pasti setiap musibah itu kebakaran, tinggalan macam-macam, pasti kita menangis. Cuma tangisan itu kita itu manusiawi. Hmm. Tapi kalau orang beriman boleh menangis tapi tetap ridho bil qadha, menerima ketentuan takdir Allah sambil husnuzan pulang. Baik sangkalawan Allah. Eh Mungkin aku diberikan oleh Allah Ta'ala bini yang meninggal dengan ini. Baik sangka saja tetap Allah. Bisa saja pulang diberikan Allah Ta'ala tabungas pada nang yang terhulu. Ah. Laki meninggal. Alhamdulillah. Baik sangka saja lawan Allah Ta'ala. Bisa saja. Jadi ganti Allah Ta'ala pulang ganti inang laki nang lebih. Lebih apa? Ganteng, oh, oh iya oh, <laughs> Allah. Ya Allah, Tapi nanti, wah, kalau bibinian jarang lah. Kita lelakiannya aja, ngapain? nang, pina, nang uh, lanya, apa lelakiannya aja, bang Eh, mau tuh ada, bibinian tuh biasanya asal lakinya pina bagus saja, setia sampai mati itu bang hmm. Nah, mau lelakiannya ini, lelakiannya lah, nah hmm. Tapi kan, sabaratan ya, Bang. Nah, kalau Pak Kastan termasuk setia, jemaah Amin. maksudnya setiap tikungan ada. aja ya, kalau Bapak Ibu hadirin, walau hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadi kita bersyukur, umur bersyukur tentang kesehatan, kemudian yang ketiga, iman bersyukur tentang... Iman Islam masih tertanam tercurah terpatri, terhujam di dalam kolbu kita kita doa doa aja mudah mudahan Allah menetapkan nih kada berubah sedikit jua pun apapun yang terjadi mati sekalipun tetap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu dalam kondisi aman nyaman kondisi kita ini kondisi aman ya. Nyaman. Masih kalimat la ilaha illallah kita ucapkan. Jorang oh ada. Seorang sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Hmm. Tapi di saat ada ancaman, di saat ada macam-macam muram, fitnahan dan sebagainya, mampukah kita tetap berucaplah la ilaha illallah muhammadur rasulullah seperti yang diajarkan dicontohkan oleh bilal bin rabah di tengah gurun pasir sahara itu jangankan yang sudah pasir sahara nang padang luas nang itu tadi intalo itu dibuka andak ke pasir itu mendisir panas jadi intalo mata sapi di situ bilal bin rabah disiksa kalau cukup dirabahkan habis dicambuk mah bebelar-belar awak mengucur darah segar ditindihhi pulang lawan batu hai bilal ini siksaan yang ini nah akan kami lepaskan akan kami jauhkan bahkan engkau akan kami beri harta beri wanita beri kedudukan atas engkau cuma dengan satu syarat robah keyakinanmu jangan lagi umpat lawan Muhammad itu jangan lagi Robah keyakinanmu Wahai Bilal, bagaimana? Bilal kalau berucap apa-apa Kalau banyak pender Kalau banyak kata Ahad Ahad Ahad Mampukah kita seperti itu? Mampu Mampukah kita seperti itu? Prakteknya di dalam kehidupan kita Maaf-maaf pender Maaf-maaf kata pejabat-pejabat kita sekarang lihat pejabat-pejabat kita sekarang lihat demi uang demi kedundukan biar raja saja jilat sana jilat sini jilat sana jilat sini agama no yang penting aku diangkat ini yang penting aku dipromosikan ke ini yang penting aku dapat proyek ke ini masalah agama gampang urusannya ada ingat dimati lagi agama dijual kada tahu la ilaha illallah kada tahu muhammadur rasulullah kada tahu dengan azab kubur kada tahu dengan azab neraka bagaimana panasnya dan teriknya daripada padang mahsyar kada tahu dinapa-napa lagi yang penting awak hidup di dunia ini nyaman tenang terjadi kita aja lagi bapikir iya kita nyaman teriak ganyang korupsi ini ini hapus korupsi kita belum diberi kesempatan peluangnya kita hendak itu ada tak yang mana kita kucak kucak tak ada duit 5 miliar ayo ada usaha nang, nang dapat di jalan aja kan amun 20 ribu wah belum mencari aja lagi kan dapat 50 ribu Siapa dari 50.000 ribut? Buat kantong tang dapat 10 juta, 20 juta, bahkan plastik, Aduh, gini, ini imannya. Pertaruhan iman sudah mulai ini, dijulung kapan lagi? duit duitnya ini. Kalau 10 juta, itu tukarkan sepeda motor. Sebuah nih, nyesekannya Second, gitu Siap. pikir di saat itulah ujian itu datang tidak kami biarkan manusia itu mengaku beriman mengaku beriman percaya kepada Allah takutnya orang dikamah Tuhan siapa? Allah Nabi siapa? Muhammad kadaku biarkannya Allah Ta'ala sebelum kami uji keimanannya itu tadi. sebab emas, pasti kuning cuma kuning belum tentu emas understand? itulah nyaman kita nih. saat saat seperti ini di, di saat pertarungan terjadi apakah aku memilih agama? apakah aku memilih akhirat? selamatkah aku hidup dalam di negeri akhirat? tetapi sudah ah hijau ranau Habang hijau kuning biru gemerlap daripada aksesoris dunia yang ini tadi, mampukah kita bertahan dengan keadaan tetap mempertahankan kalimat ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Terpulang kepada kita masing-masing. Terpulang kepada kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sedikit kita kembali ke tanah sejarah tentang Isra dan me'aratnya Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa terjadi 14 abad yang silam. Sahabat itu 100 tahun. Berarti 14 abad 1000 400 tahun. Pada zaman itu belum ada lagi kendaraan Avanza, Enova, Land, Land Cruiser ada lagi. Nang ada kendaraannya mereknya onta dan kuda. Mereknya tuh unta, kuda, onta kuda, unta, kuda. Ada lagi. Apalagi yang ngebangaran nang Bueng. Apalagi nang bangaran nang Sriwijaya Air. Pesawat lain ada. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi abdih ambanyak. Lailam minal Masjidil Haram dari Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa, terus ke Masjidil Aqsa. Nang anehnya di situ Lailam. Apa itu Lailam? sebahagian malam we. sebahagian malam itu artinya kada sama lama Allah nang menjalankan Rasulullah Isra dan Meraat Ma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam hitungan yang terjadi pada waktu itu bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan ditempuh dua bulan pakai onta Nang sudah besar, pesta. Hmm. Hmm. Ya. Untahnya itu sehat, benar. Namun, ya. ya. entah yang sudah tua, harai <laughs> bisa dua bulan setengah. Ini entahnya sehat. Ya. Sedua bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hmm. Lalu lanjutkan oleh Nabi, aku jadi Nabi di Masjidil Aqsa, di sana aku jadi pemimpin, jadi imam daripada roh-roh, para nabi waktu itu salat setelah itu aku dinaikkan lagi ke langit pertama, ke langit kedua sampai ke langit ketujuh terus lagi perjalanan sampai ke Sidratil Muntah terus lagi perjalanan sampai ke Rab-Rabbul terus lagi perjalanan sampai ke Aras terus lagi perjalanan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah salat balik lagi mengadakan kunjungan ke surga dan ke neraka, balik turun ke bumi Laylam Sabahagian malam saja Begitu yang terjadi pada zaman itu, kalau zaman wahini ya mungkin ada Avanza, ada Enopa ada Land Cruiser, ada macam-macam. Ada Bueng dan sebagainya. Ada Apollo dan itu ini mereknya itu mungkin. Tapi zaman itu lalu hil yang Mustahal, jirabu jahal. Hmm. Eh, paling hal yang mustahil maksudnya hmm. ada mungkin hmm. perjalanan saya itu tuh hanya ditampuh dalam sebagian malam. Kami Muhammaday sampai ke dari masjid dari Makkah nama menuju kak harus kan, sana, Palestina sana, dua bulan hanya tembus nah, itu kan kalo singgah jual di warung. Hmm. Tarus sejuta. Mana padang pasir ada warung. enak <laughs> angin berlayu, situ endak banjungin, menggurak, Men dalam kondisi panas nang suhunya nang luar biasa nang itu. Tapi ada juga musim dinginnya ada juga. Malam dingin menggigil, menusuk ke dalam tulang. Malas mem malam membakar ke kulit kita yang ini. Itu beratnya hidup di padang pasir nang ini. Itu padang pasir hanyar, iya. belum padang masar lagi. Ha? Lebih dahsyat lagi di padang masar itu tadi. Nah makanya kita nang kumpul-kumpul datang ke majelis. Datang peringatan sebagai mahabbah cinta kita kepada wali Allah. Datang sebagai tanda mahabbah cinta kita kepada Rasulullah dengan mengharapkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kena beliau memberikan pertolongan kelak di akhirat. Memberikan syafaat yang terbesar yaitu yang namanya syafaat uzma. Itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan ghufrah Ampunan dari Allah begitu melangkah keluar dari rumah. Satu langkah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sepuluh malaikat. Apa fungsinya malaikat? Memintakan ampun kepada orang yang tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Ini tadi sama saja. Ini ilmu juga.